Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 71 volume 2 pada mata pelajaran matematika di semester 2 kelas 4 baik kita akan uh, baca dulu perintah di halaman di halaman 71 ini ayo mengalikan atau membagi bilangan-bilangan desimal memahami cara menghitung perkalian dan pembagian bilangan desimal oleh karena 2,7 dikali 5 menyatakan 27 dikali 5 sama dengan 135 sebagai satuan dari sepersepuluh. 10 nah ini di sini kita tulis seper 10 seper 10 maka jawaban 2,7 kali 5 adalah berapa? 2,7 kali 5 yaitu 13,5. Nah, 0,5 ininya adalah sepersepuluh. Nah, di 2,7-nya 7 ini menjadi 1 10. Baik. Kalau satu angka di belakang koma maka itu menjadi 1 10. Baik. Soal yang kedua. Oleh karena 6,48 dibagi 9, menyatakan 648 dibagi 9 sama dengan 72 sebagai satuan dari seper-100. Nah, mana yang menjadi super, uh, satuan dari seper-100? Oke, kita tulis menjadi seper-100. seper per, 100. 1 per, 1 per 100. Maka jawaban 6,48 dibagi 9 adalah kalau super 100 maka ada dua angka di belakang koma. Nah, karena di sini ada dua angka saja, maka yang 72-nya kita jadikan angka di belakang koma menjadi 0,72. Baik. Berikutnya soal nomor 3. Oleh karena 13 di A Bermakna 13 kelompok dari 01 0,1-an. Seperti ditunjukkan di samping kanan. Nah, ini samping kanan ya. 9,3 dibagi 4 sama dengan 2. Dengan sisanya, berapa sisanya? 1,2. 3. Nah, inilah sisa dari hasil pembagian 9,3 dibagi 4 sama dengan 2. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo berhitung dengan cara bersusun. Nah, ini kita akan hitung seperti biasa, yaitu dengan cara bersusun. Baik, kita akan jawab dulu dari soal yang pertama di sini. Sat, 2,4 dikali 3. Oke, kita seperti biasa, 2,4 dikali tiga. Oke, ini kita kalikan. tiga kali 4 adalah 2, 12. 2 kita tulis, simpan satu. Tiga kali dua adalah 6, tambah satu menjadi 7. Menjadi 72. Karena di sini ada 1 10 atau satu angka di belakang koma, maka kita tulis satu angka di belakang koma menjadi 7,2. Maka ini sama dengan 7,2. Oke, kita cukup sampai di sini saja ya. Kita tulis di bawah saja ya. Saya hapus saja, oke. Berikutnya 2,8 dikali 12 dikali 12. Maka kita kali saja langsung. Dua kali delapan enam belas simpan satu nya kita tulis dua kali dua empat tambah satu menjadi 5. Satu kali delapan adalah delapan. Satu kali nah, dua sini ini kita jumlahkan enam. Uh, Di sini tiga belas kita tulis tiga kita simpan satu menjadi tiga. Maka kalau di sini ada satu angka di belakang koma, maka di sini kita harus buatkan di hasilnya menjadi satu angka di belakang koma. Maka yang angka di belakang koma adalah 6 menjadi 33,6. Berikutnya, 0,12 dikali dengan 5. Jadi kita kalikan saja langsung, 5 kali 2, 10, kita tulis 0-nya, kita simpan 1. 5 kali 1 adalah 5, ditambah 1 menjadi 6. 5 kali 0 adalah 0. Oke, ini kita tetap tulis ya. Kalau ada angka 0 di depan, maka kita tulis tetap 0-nya. Baik, di sini kita jadinya, di sini ada 2 angka di belakang koma, maka di sini kita harus tempatkan koma itu, harus ada 2 angka, angka di belakang koma, menjadi 0,60. Berikutnya soal nomor 4. 7,2 dibagi 4. Baik. 7,2 ini kita bagi 4. 7 bagi 4 kan bisa nih, 7 bagi 4 mendekati berapa? Yaitu 1, 1 kali 4 adalah 4. Kita kurangi, 7 kurangi 4 adalah 3. 3 bagi 2, 4 tidak bisa, maka kita turunkan 2. Nah, karena 2 itu ada di belakang koma, maka kita tulis koma di sini ya. Nah, kita turunkan, baru kita turunkan 2. 32 bagi 4 adalah 8. 8 kali 4 adalah 32. 32 dikurangi 32 adalah 0. Soal berikutnya ada 41,6 kita bagi dengan 26. Oke, sini mendekati berapa? Titik -titik kali 26 sama dengan 41. Yaitu 1. 1 kali 26 adalah 26. Ini kita kurangi. Baik berikutnya, sekarang 41 dikurangi 26 berapa? Yaitu 5 15. 15 bagi 26 kan tidak bisa. Maka kita turunkan 6 di sini. Karena 6 di belakang koma, maka kita naikkan komanya dulu di sini. Maka kita turunkan 6. 156 dibagi 26 adalah berapa? itu 6. 6 kali 6, 36. Kita simpan 3. 6 kali 2, 12. Sampai 3 menjadi 15. Maka di sini, 5156 dikurangi 156 adalah 0. Berikutnya soal nomor 6. 3,78 kita bagi dengan 6. 3,78 ini kita bagi dengan 6. Sama dengan. 3 bagi 6 bisa. Ternyata tidak bisa ya. Di sini kita tulis 0 dulu. Baru koma. Karena kita mengambil angka di belakang koma. Sekarang 37 dibagi 6. kira kira 6. 6 x 6 36, 37 dikurangi 36 adalah 1, 1 bagi 6 tidak bisa, kita turunkan 8, 18 bagi 6 adalah 2, maka di sini jadinya adalah 0,62, 2 x 6 adalah 18, 18 18 adalah 0. Soal berikutnya, soal nomor 3. Berapa cm persegi luas sampul yang diperlukan jika sebuah buku memiliki panjang 14,8 cm dan lebar 20 cm? Baik di sini kita itu saja diketahui ya, diketahui panjang adalah 14,8 cm kemudian lebar. Adalah 21 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa luasnya? Untuk luas, maka kita jawab luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, maka ini kita kalikan saja langsung panjangnya berapa? Yaitu 14,8 dikali dengan 21. Nah, 14,8 dikali 21 berapa? Nah, kita buat secara bersusun di sebelah kanannya, 14,8 dikali 21. 1 kali 8 adalah 8, 1 kali 4 adalah 4, 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 8 adalah 16, simpan 1, 2 kali 4 adalah 8, 8 1 menjadi 9, 2 kali 1 adalah 2. Nah, ini jumlahnya adalah ini 8, ini 0, kita simpan 1 menjadi 11, disini 1 menjadi 3. 3108 karena di sini ada ada satu angka di belakang koma maka kita buat satu angka di belakang koma di sini jadi 310,8 maka hasilnya adalah 310,8 cm per segi. Baik. soal nomor 4 sebuah pita yang panjangnya 36,5 meter dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa meter setiap bagian itu? Jika terdapat sisa berapa meter panjangnya? Baik, nanti kita diminta untuk sisanya berapa, kemudian panjangnya berapa. Oke. Kita sekarang bagi kita tulis saja 36,5 dibagi 5. Baik, kita bagi dengan cara bersusun 36,5 dibagi dengan 5. Baik, sama dengan 36 bagi 5 adalah berapa? Yaitu 7, mendekati 7 ya. 7 kali 5 adalah 35. Kita kurangi, 36 dikurangi 35, sisa 1. 1 bagi 5 tidak bisa. Nah, kita turunkan satu angka di belakang koma, maka kita tulis di sini koma. Maka, angkanya turun, 15 bagi 5 adalah 3. 3 kali 5 adalah berapa? 15. 15 kali 15 adalah 0. Oke. Maka, panjang setiap bagian adalah panjang setiap bagian. Setiap bagian. 7,3. Jika terdapat sisa berapa meter panjangnya? oke okay. Maka kalau ditanya sisanya di sini tidak ada. Mereka semua akan mendapatkan 7,3. Soal berikutnya, Budi dan Yani membagi satu daerah Menjadi dua daerah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jika luas kedua daerah tersebut adalah sama, maka isilah tanda kotak dengan suatu bilangan. Oke. Nah, kita hitung luas dulu yang ini. Kita cari luas warna coklat atau merah ini ya. Di sini disebutkan warna merah saja. Ya. Oke, luas warna merah dulu. Luas merah ya. Merah apa-apa namanya, kurang tahu ya. Oke, di sini ada, maka kita cari panjangnya dulu. Nah, panjangnya di sini, kita terus panjang dikali lebar. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 12. Lebarnya berapa? Yaitu 9,5. Maka, 12 dikali 9,5 sama dengan berapa? Oke. Maka, sekarang di sini, 12. Ya, di sini orang tanya 12 kali. 9,5. Ini untuk kalian persusunnya. 5 x 2 10, kita simpan 1, 5 x 1 5 Tambah 1 menjadi 6. 9 x 2 adalah 18, kita simpan 1, 9 x 1 9 Tambah 1 menjadi 10. Kali nah, ini kita jumlahkan di sini 0, di sini 4, di sini 1 menjadi ini 1 tetap ya di sini 1. Menjadi 1140. Nah ini karena ada satu angka di belakang koma, maka kita disintulis satu angka di belakang koma. Maka jadinya ada 114,0 atau 114, Oke, 114 cm. Jadi, ini adalah luas yang merah. Nah berikutnya baru kita akan cari tanda kotak di sini, yaitu lebar. Berarti sini ya, berarti di sini lebar. Maka yang kita cari adalah lebar. Caranya bagaimana? Kita sama caranya luas ya, sama dengan warna biru ini, biru, sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini sudah diketahui bahwa di sini dinyatakan uh, kedua bangun tersebut luasnya sama, berarti luas yang biru ini adalah 114. Maka kita masukkan di sini 114 sama dengan panjangnya berapa, yaitu 8 meter, maka kita tusuk 8. Dikali lebar. Nah, lebarnya yang belum diketahui, maka kita tulis L. Di sini tetap kita tulis L, ya. Sekarang, berikutnya, maka sama dengan 114. Nah, 8 ini pindah ruas ke kiri menjadi pembagi. Nah, 114 dibagi 8, maka L nanti ketemu. Oke, sekarang 114 dibagi 8 itu berapa? Ada yang tahu. Coba dibagi-bagi dulu. 114 dibagi dengan 8. Nah, 11 bagi 8. Oke, kita warit-warit saja di sini ya. 114 kita bagi susun. Dibagi 8. 11 bagi 8 mendekati 1. 1 kali 8 adalah 8. Nah, sekarang 11 dibagi, dikurangi 8 adalah 3. 3. Dibagi 8 tidak bisa. Kita turunkan 4. 34 dibagi 8 kira-kira mendekati berapa? Yaitu mendekati 4. Nah, sekarang 4 dikali 8 adalah 32. Maka, 34 dikurangi 32 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang yang 2 ini kita bagi 8 tidak bisa nih. Maka, kita tambahkan 0. Nah, kalau kita tambahkan 0 di sini, maka di sini kita tambahkan koma. Oke, sekarang 20 bagi 8 mendekati 2. 2 kali 8 adalah 16. 20 bagi, dikurangi 16 adalah 4. 4 bagi 8 tidak bisa kita tambahkan 0 lagi di sini. 40 bagi 8 adalah 5. Maka 5 kali 8 adalah 40. Ada sini 0. Maka 114 dibagi 8 menjadi 14,25. Sama dengan lebar. Jadi, lebar sama dengan 14,25. Nah maka untuk mengisi uh, kotak ini jadinya adalah 14,25. Jadi ya, sini kita tulis 14,25. Oke seperti itu. Baik nanti kita lanjutkan ke halaman 72 dan 73. See you next time.